Thank you. Namun di hati sentiasa ada menemani dikala kala kunda kulana kanda tindah pergi hanya seketika cuma ini kan semua demi masa depan kita. Anda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua, tindas setia orangnya, takkan pernah mendua dari jutaan bintang. paling menawan tindah cinta pergi hanya Seketika cuma Ini kan semua demi Masa depan kita Astua setia orangnya takkan pernah mendua dari jutaan bintang kanda paling gemerlapan dari segera pria kandalah yang paling menawan. Paling kemerlapan dari segenap pria, kandala yang paling. Apa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 Aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa izinkan. Selamat kecap memandang ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu izinkan Ku membuktikan inilah kesungguhan rasa Is it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 kan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa Cepat atau lambat Kamu kan mengerti Hati Bila dipaksakan Pasti takkan baik Pantasnya kamu mencintai Yang juga cintai dirimu Cinta kamu Lepaskanlah ikatanmu Anakku, biar kamu senang bila. Sai di rimu, cinta kamu, uh -oh. lepaskanlah ikatanmu. ku biar kamu senang bila